get to follow oh, ya, titik Baju bekasnya sudah terkumpul, dua dus lumayan nanti untuk warga binaan Yayasan Garu, dan nanti kita serahkan ke pengurus yang di sana.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 What you mean We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness of all... Hai guys Udah sampai di Senggalu Udah diterima Halo, Terima kasih untuk Selayannya Merry Christmas Happy New Year Happy New Year, Happy New Year. Merry Christmas iya, Bunda Nanti uh, kita boleh lihat-lihat ke sana Hai Kembali lagi dengan aku Temi Bersama teman-teman aku Ada Mehmet Hai Halo Bersama Bunda Roro juga sekarang kita berada di uh, Yayasan Galuh, Panti Rehabilitasi, ODGJ ya bun. Uh, uh, bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya bun. Uh, bunda, ini warganya ada berapa orang dan kegiatannya apa aja? Terus apalagi ya, uh, mereka udah divaksin atau belum? Apa? Uh. Pasien kita saat ini ada 435 orang. Kegiatannya biasa uh, kalau weekend itu ada terapi kreatif, terus ada olahraga. Kalau pagi itu wajib. Nah, terus kalau vaksin uh, kita udah beberapa kali vaksin ada pergelombang. Dan ada pasien yang memang kenapa divaksinnya di yang belakang karena mereka belum punya nik. Untuk yang belum punya nik, kita kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dukcapil untuk pemberian nik dan selanjutnya untuk vaksin itu. 50-50 lah untuk saat ini. Untuk yang ada dari jalan, gak ada keluarga, itu yang kita buatkan. Untuk yang ada keluarga, kita kompimasi dengan keluarga atau memang nanti kita buatkan juga di sini. Pengampunya kami dari yayasan. Kalau oh, di sini uh, yang udah sembuh berapa persen? Kalau pasien jiwa sih sembuh ya, tapi dengan catatan. Oh, iya Obatnya gak boleh putus, ada kegiatan, kayak gitu. Iya. Oke, okay, makasih. Selamat pagi. Merry Christmas, Happy New Year. God bless you. Terima kasih, Bunda Roro. Semoga Bunda sehat-sehat selalu dan uh, berkah rezekinya juga di tahun baru ini selalu mendapatkan keberkahan ya. <laughs> Nanti boleh keliling-keliling uh, ke -keliling sana ya lihat warga binaannya, hmm, tamasya ya. <laughs> Oke, okay, see you. Lanjut lagi. Nah, jadi guys di, di sini uh, semuanya di kerangkeng Ini ada isolasinya ada kelas-kelas terparahnya enggak sih pun sebenarnya. Isolasi saja isolasi, isolasi aja ya. Tapi mereka dinyatakan sudah sembuh dan bisa keluar dari kerangkeng Ini gimana, Bun? Kalau udah kooperatif. Oh iya, udah. Bisa ya, kalau jangan terlalu dekat ya, gimana ya. Iya. Gitu. Aku ngambil gambarnya Bu Rorojo doang aja Artis dong Oke okay, menurut kamu gimana nih kesan-kesannya Mehmet? Uh, cukup senang sih karena jadi tahu kehidupan orang-orang yang apa memiliki gangguan jiwa juga gitu uh, Kesan-kesannya sih Cukup senang sih bisa bersosialisasi sama mereka, bisa lihat keadaan mereka juga, keadaan lingkungan di tempat mereka tinggal juga. Uh, masih bersyukur sih, masih ada orang-orang baik yang mau menampung mereka sih. Menyembuhin uh, mereka, berusaha nyembuhin mereka juga, kayak gitu. Gitu sih. Speechless sih, <laughs> buat soalnya ini first time juga buat aku. Uh, pertama kali, Sedih sih tadi juga kan ada salah satu yang kayak gangguan jiwa gitu. Dia pengen pulang, tapi keadaannya masih belum memungkinkan kan. Jadi dia masih tetap harus di sini sampai dia benar-benar sehat. Uh, Kalau orang-orangnya sih maksudnya terkontrol sih di sini orangnya gitu. Mungkin karena petugasnya juga gesit kali ya. Itu sih. <tuh> iya, semoga aja mereka uh, cepat sembuh ya. Oh, kayak gitu ya. Menurut kamu setelah uh, lihat warga binaan ini kesan-kesannya apa sih? Parah? Ya, menurutku pasien sih. Ngelihat mereka tuh kayak banyak pikiran. Terus um, tetapannya kosong kayak gitu ya. Tetapannya kosong, terus kayak gimana ya mungkin Perhatian. iya mungkin banyak dari keluarga atau teman-teman yang kurang care kayak gitu sih ya kalau bisa mungkin kedepannya eh, kayak orang-orang tuh mulai bisa merangkul si satu sama lain kayak gitu kayak nggak ada lagi orang-orang yang punya gangguan mental kayak begini gitu. begini lebih peduli antar sesama. Lebih peduli antar sesama ya. Um, jadi, mudah-mudahan sih mereka segera sehat kembali dan kembali ke keluarganya gitu ya. Oke, okay, thank you ya Arat. Hai, uh, aku sama. Enggak, nggak usah bahasa Saya Indonesia gini. aja. I, uh, dengan siapa ini, uh, guys? Salah satu warga binaan binaan yayasan Galuh jadi kita mau berbincang-bincang sedikit namanya siapa? Ristiana Aulia Sari. di sini udah berapa lama? Hampir satu minggu. hari senin besok satu minggu. kok bisa? kok bisa ada di sini? karena berontak di rumah. beracihin kaca. Enggak tahu. A -R -A -D. Gitu Arad. dah. Ceritanya panjang. usianya berapa? Oh, oh, 23 uh. tahun. Memet, Meme, Meme. Meme. <laughs> Udah Arad punya suaminya temin. Oh, udah punya dia ya? Oh, gitu. Sama Soalnya udah diruqyah sama ustad, Tahu ustad enggak kenapa-napa. sama. Terus dibawa kesini, terus ngaji sama ustad Ja Terus enggak, kenapa kenapa juga, kamu betah banget. Betah banget, Enak Iya, Aulia, kayak ada abangnya. Heem, aulia itu siapa? Ini dia, namanya siapa? Tono, hai Tono, hana. Heeh, kan kayak ngertiin kayak hal, kailan Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Subscribe Like dan subscribe. Don't forget to follow L e S T I A N A U L I -E A di Instagram. Kamu kok keren, banget. keren banget sih punya bagaimana? Oh, yeah. gitu si lah ya. Harus. Aulia nggak mau Aku mau apa -apa. bikin uh, manajemen namanya Rahman Aulia manajemen siapapun yang mau join boleh. Oh gitu. Wow, Kirim CV ke listianaulia.sari@gmail.com. Netnya. Terus kamu bertahan di sini gimana mau Bet uh, ininya bikin? Nanti hari Senin paling full. Cool. Kalau mau ya. sih Minggu ini hari Minggu ini dijemput sama ibu-ibu jemput aku. Iya nanti dijemput sama ibunya ya. Udah, udah vaksin kan? Udah dua kali. Udah dua kali ya. Di Pulau Gadung vaksin. Oh, emang kamu tinggalnya di mana? Kerjakan sih dulu di PT Tunggal Jaya Plastik Industri jadi HRD, staff HRD. Terus jadi staf administrasi di Ini PT Pusat wow. Pelatihan Kompetensi Mandiri wow, keren Terus resign, terus sekarang jadi bisnis konsultan di SCBD Sudirman Pacific Place, lantai 3 domisilinya sekarang? Domisili, suami di Cikarang, mama di Jadwana. Oh, Suaminya pernah menjengukin ke sini? KAI dia kerja di KAI, kereta no, api mempunyai Indonesia komuter line. Ya? Tapi pernah ke ini kan? Hmm. Belum. Dia punya punya, punya. Kenapa? Enggak Kena kan? tahu. Bukan. Dia sibuk kali. Oh, si. Komunitas. Oh. Komunitas apa sih? Ya, semoga aja kamu bisa cepat-cepat yeah. ya -cepat sama uh. suami kamu ya. Amin. Yeah. Guys. Jangan lupa tuh follow oh, you titik G, g, g artis artis di. Wah, keren Dadah. Terima kasih ya Olia ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Allah semoga. dulu. Jadi aku mulai heran Demikianlah kunjungan kita ke Yayasan Galuh Penyandang ODGJ. Uh, jangan lupa like dan subscribe. Oke, okay? semoga teman-teman uh, semua tahu dan uh, sedikit informasi yang diambil dari sini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.